Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Hadana wa kafana Wajalana minal muslimin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu rabbila syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu ladila nabiya ba'dah Amma ba'du Alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fiula yang atas limpahan karunia dan nikmat kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan tentunya juga nikmat di pagi hari ini kita bisa bertolabul ilmi walaupun lewat media kiswah Salawat dan salam marilah kita Aturkan kepada kudwah kita rasul kita nabi kita tuntunan kita semuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa, wa man sarra ala nahjihila yaumidin melanjutkan pembahasan kita masih membahas tentang qososul anbiya kisah-kisah para nabi yakni kisah nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang merupakan ahsanul qasas kisah terbaik di dalam Al-Qur'anul Karim Para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-19 dan seterusnya dan datanglah sekelompok musafir, para pedagang. Mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Tiba-tiba dia berkata, oh senangnya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi ketika Nabi Yusuf salatu Wassalam dizalimi karena hasad saudara-saudaranya dan inilah bahaya hasad. Bahaya hasad itu bisa mencelakakan manusia bahkan bisa menghilangkan nyawa manusia 10 saudara Nabi Yusuf AS, mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihis salatu wasalam karena kedudukan Nabi Yusuf di hadapan ayahnya Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wasalam karena terlalu dekatnya Nabi Yakub kepada Yusuf terlalu sayangnya Nabi Yakub kepada Yusuf sehingga menjadi hasad saudara-saudaranya akhirnya Berakhir dengan mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Dan dimasukkan ke dalam sumur Lah sumur ini Sumur yang cukup dalam Bisa saja Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Mati dalam sumur itu Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menolong Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Bayangkan saja tiga hari dalam sumur Siapa yang tah? Tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Yusuf tetap hidup. Kemudian diutus malaikat Jibril. Kemudian menghibur Nabi Yusuf alaihissalam dalam sumur itu. Kemudian Jibril pun menghabarkan segala sesuatu yang akan terjadi setelah Yusuf dalam sumur ini. Bah dia nanti akan diambil para musafir. Kemudian akan dijual Kemudian yang membelinya adalah seorang yang sangat kaya Pejabat nomor dua Mesir Kemudian dia pun akan mengalami fitnah Dari istrinya kelak setelah besar Dan begitu seterusnya dihabarkan Dan itu yang membuat tenangnya Nabi Yusuf alaihi dalam sumur itu Maka ketika kemudian Datang kafilah dagang Yang mencari minum Akhirnya kemudian mereka melihat sumur Maka mereka senang Akhirnya, kemudian mereka menurunkan timba-tiba-tiba. Timba itu berat. Rupanya, Nabi Yusuf, alaihisolatuwassalam, memegang talinya, kemudian ditarik ke permukaan, dan mereka pun mengatakan, "Ya, Bushrohada gula, ya Bushrohada gula." Oh, senangnya, ada seorang anak muda yang sangat tampan di sini. Kemudian, mereka pun menyembunyikan Nabi Yusuf di dalam dagangan-dagangan mereka yang kemudian akhirnya kemudian mereka pun membawa Nabi Yusuf alaihi salatu ke Mesir dan diperjualbelikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat selanjutnya ya. wasyarauhu bi tsamanin bakhsin darahiman ma'duda wa kanu fihi minaz Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah yaitu beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salatul wassalam dijual oleh para pedagang ini dengan harga yang sangat murah, mungkin dua dirham, mungkin tiga dirham, empat dirham, atau sekalipun seandainya Nabi Yusuf itu diambil begitu saja tanpa harus ada penukaran dengan dirham atau dengan dinar, maka mereka akan melepaskannya. Artinya Nabi Yusuf tidak punya harga karena mereka tidak tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatul wassalam lah dari sinilah. Allah Subhanahu wa taala hendak merubah nasib seseorang. Wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap benci rupanya itu sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diuji dalam sumur, dihasadi oleh saudara-saudaranya, Tapi di balik itu ada hikmah yang besar yang akan diterima Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Maka Datanglah seorang pembesar Mesir Ada yang mengatakan Al-Aziz adalah orang nomor duanya daripada Malikul Misra Raja Mesir Fir'aunnya Mesir Jadi dia adalah orang nomor dua dalam kerajaan Tentu orang nomor dua bukan orang biasa Dia tinggal di istana dengan segala kekayaannya Dengan segala kenikmatannya Dengan istrinya yang sangat cantik parasnya dengan dayang-dayang dan pembantunya, dan begitu seterusnya, lah Allah takdirkan pejabat Mesir Al-Aziz ini tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya anak, akhirnya kemudian istrinya, Zul, istrinya Imroh atau Aziz, ada yang mengatakan namanya Zulaiha, ingin membahagiakan suaminya karena tidak punya keturunan. Akhirnya mereka pun berniat untuk mengambil anak untuk diadopsi menjadi anak angkat mereka. Kemudian mereka pun datang ke pasar budak untuk membeli seorang anak untuk diambil sebagai anak angkat mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wakalalad istarahu min Misra limraatihi akrimi mathway asayyan fauna au yattaqidahu walada wakdzalika makkannal Yusuf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 Memberikan kedudukan yang sangat baik kepada Yusuf di negeri Mesir dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi dan Allah berkuasa terhadap urusannya akan tapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Maaf Muslimin yang dipulihkan Allah subhanahuwataala ketika Nabi Yusuf alaihi salatul wassalam dilempar ke dalam sumur oleh sepuluh saudaranya ketika itu usia Nabi Yusuf alaihi salatul wassalam sepuluh tahun artinya belum balik. Dan Nabi Yusuf alaihi itu diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi tertampan. Dia mendapatkan separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diberikan akhlak yang sangat baik, ya tentu karena dia adalah turunan seorang nabi. Nabi Allah Yaqub alaihi tentu mewarisi akhlaknya, kesabarannya, keindahannya dan begitu seterusnya. Sehingga ketika Al-Aziz pejabat Mesir ini Memandang Nabi Yusuf Wasallam langsung bertarik Kemudian istrinya menganjurkan untuk membelinya Kemudian mereka pun membeli Nabi Yusuf Wasallam dari para pedagang itu Maka disinilah perubahan kehidupan Nabi Yusuf beralih ke sebuah istana Dia tinggal di istana yang sangat megah dengan makanan-makanan yang sangat lezat. Dengan pendidikan-pendidikan. Dengan pelayanan-pelayanan dan begitu seterusnya. Dan dia pun diangkat menjadi anak Al-Aziz. Pejabat nomor dua Mesir. Dan tanpa terasa hari pun berganti. Minggu pun berlalu. Bulan pun kemudian hilang. Datanglah tahun. Akhirnya tanpa terasa Nabi Yusuf pun. Kemudian sudah 10 tahun berada. Di dalam istana Al-Aziz ini. Berarti. Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam sudah berusia 20 tahun. Maka ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam semakin tampak. Bersihnya wajahnya, bersihnya badannya, tampannya akhlaknya, senyumnya dan begitu seterusnya. Itu pula yang menjadikan kemudian istri al-Aziz bukannya sayang malah kemudian tertarik dan jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Akhirnya, karena dia tidak mendapatkan pelayanan kepuasan dari suaminya, maka dia pun kemudian ingin memuaskan dirinya dan hendak melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf Alaihi Salam. Mulailah dia membuat makar bagaimana caranya dia mendapatkan Nabi Yusuf dan bisa melampiaskan syahwatnya. Allah Subhanahu Taala berfirman: Warawatuhu, Warawatuhu latti huwa fi baitiha an nabsihi. وغلقت Dan perempuan maksudnya yang dia tinggal di rumahnya, maksudnya istri daripada Al Aziz Zulaikha ini. Menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu kemudian dia menutup pintu-pintunya, mengunci jendela-jendelanya. Kemudian dia pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Hai talak, mendekatlah kemari, mendekatlah kepadaku Tapi Yusuf alaihi salatu wassalam hmm. kemudian berkata Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan diriku dengan baik Dan sesungguhnya orang-orang zalim -orang itu tidak akan beruntung Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak Ajakan daripada istri al-aziz ini tentu bagaimanapun dia sudah banyak berjasa kepada dirinya al-aziz sudah banyak berjasa kepada dirinya membesarkan dirinya memberikan makanan yang bergizi pendidikan dan begitu seterusnya tidak mungkin dia mengkhianati kebaikan manusia karena bagaimanapun seorang muslim kita dalam Islam saja tidak boleh melupakan kebaikan orang dan itu ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tidak pernah melupakan kebaikan manusia Bahkan ketika orang-orang Ansar dalam pembagian ghanimah yang dilakukan Nabi saw pasca perang Hunain, orang-orang Ansar ini mereka merasa cemburu karena Nabi saw membagi-bagikan ganjah kepada kepada orang-orang Muhajirin lebih banyak dibandingkan kepada mereka, sehingga akhirnya kemudian mereka pun kecil hati dan menganggap sesuatu yang dilakukan Nabi saw kurang benar. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan kebaikan mereka. Karena Nabi tidak pernah melupakan kebaikan mereka. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian bicara, pasti benar dan pasti kebenarkan. Kemudian Nabi memuji orang-orang ansar karena kebaikan mereka. Begitulah Nabi SAW tidak pernah melupakan kebaikan. Begitu juga Nabi Yusuf AS tidak pernah melupakan kebaikan al Aziz yang sudah merawatnya, yang sudah Mengambil dia dari sumur, dari hasadnya saudara-saudaranya, dari perbudakan akhirnya diangkat menjadi anak seorang pejabat Mesir besar, orang nomor dua Mesir. Makanya, dia kemudian menolak ajakan istrinya karena ini termasuk berkhianat kepada kebaikan Al-Aziz yang sudah merawatnya. Makanya, dia tolak ketika Nabi Yusuf Alaihi Wasallam, betul-betul digoda, dimasukkan ke dalam rumahnya Al-Aziz. Pintu-pintu dikunci, jendela-jendela dikunci. Tidak ada siapapun di situ. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam berusaha untuk menjaga dirinya. Bahkan Allah subhanahu wa taala menjelaskan, walad hamat bihi waham biha laul an raaburhana Rabbihi kathalika nasrifu an husu walfahsha innahumin ibadinal muhrasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, menginginkan Yusuf untuk Supaya melampiaskan syahwatnya Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya Ya, karena Nabi Yusuf AS wassalam, sudah menjadi anak muda Dan setiap laki-laki normal Setiap anak muda normal Pasti akan diberikan syahwat Akan disukakan dengan wanita Apalagi wanita di depan Nabi Yusuf walaupun terpaut jauh usianya Tetapi dia bukan wanita biasa Wanita kaya yang suka merawat badannya, yang suka merawat mukanya, yang suka merawat keindahan tubuhnya. Sehingga siapapun laki-lakinya pasti akan tertarik dengan keparasan cantik daripada Zulaiha ini. Apalagi Nabi Yusuf alaihi salam anak muda, belum menikah. Kemudian dia orang asing. Dia seorang musafir. Di mana terkadang seorang musafir itu lebih nekat dibandingkan orang-orang mukim. Karena kalau dia berbuat jahat tidak ada yang tahu. Tapi orang yang mukim di sebuah tempat tentu kalau hendak berbuat jahat itu pasti akan terpikir malu dengan keluarganya, malu dengan nama baik keluarganya dan begitu seterusnya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salatu salam dia adalah seorang yang di bawah kekuasaan Zulaiha, artinya dia harus nurut apa kata tuannya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salatul salam diberikan oleh Allah azza wajal. Untuk tidak melayani syahwat daripada Zulaiha ini Dia tolak Ya, Maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Bahkan dalam hatinya sebenarnya Yusuf juga berkehendak Makanya Allah mengatakan biha. Dan Yusuf pun sebenarnya dalam hatinya kepengen melakukan itu Ya wajar namanya anak muda Belum menikah Kemudian seorang musafir Kemudian orang asing Jauh dari keluarga Kemudian di kepada wanita yang sangat cantik parasnya, siapa yang tidak tergoda dengan Zulaikha? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Yusuf, makanya Allah mengatakan, "Laula an ra'a burhana rabbi." Kalaulah sekiranya. Kalau sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya yang demikian besar, kemudian kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguh dia Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih, sebagian lama mengatakan yang dimaksud "burhan" di sini artinya jadi Nabi Yusuf malu ketika melihat berhala. Jadi, di situ, di kamar Zulaikha itu ada berhala, kemudian dia tutup berhala itu. Padahal berhala itu tidak berakal, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tetapi karena dia malu dengan berhala itu, maka kemudian dia kemudian tidak jadi mengikuti apa kemauan daripada Zulaikha. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud Burhan di sini adalah dia teringat dengan bapaknya Yakub, Dia teringat dengan kebaikan Yakub ayahnya sehingga dia menolak permintaan wanita itu. Ada juga yang mengatakan dia teringat dengan perkataan Jibril dan ini yang benar dalam sumur itu bahwa nanti engkau wahai Yusuf akan digoda seorang wanita yang bernama Zulaikha maka jangan kau tanggapi godaannya. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hmm. Tapi lihat bagaimana wanita yang sudah tergila-gila dengan Nabi Yusuf ini dia membuat makar kemudian mengatakan Al-Qur'an berfirman hmm. wastabaqal bab hmm. wa qaddat qamīṣahu hmm. min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal hmm. Qalat ma jazau, man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw 'adzaabun 'alim. Hmm. Dan Keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Jadi Zulaiha mengejar Nabi Yusuf yang lari ke pintu. Dan pintu itu terkunci. Percuma saja sebenarnya Nabi Yusuf AS ingin lari dari ruangan itu. Karena dia tidak bisa lari. Pintu terkunci, jendela terkunci. Yang punya kunci hanyalah suami istri Zulaiha dan Aziz saja. Maka keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Jadi, robek pakaian belakangnya karena ditarik oleh Zulaikha, dan keduanya mendapati suami perempuan itu ternyata sudah berada di depan pintu. Maksudnya, ketika Nabi Yusuf alaihi salatu waslam ditarik pakaiannya oleh Zulaikha, kemudian pakaian itu robek dari belakang, tiba-tiba suaminya datang, kemudian membukakan pintu, kemudian suaminya kaget tidak terkira karena di dalam kamar itu hanya ada Zulaikha. Dan Nabi Allah Yusuf AS sedang berdua-duaan dan kondisi pakaian Nabi Yusuf telah robek dari belakang. Kemudian, karena ketahuan, maka Zulaiha pun kemudian membela diri. Dan mengatakan, dia yang memulai. Nabi Yusuf yang, Yusuflah yang telah memulai. Dia menginginkan diriku. Lalu apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, hai suamiku Selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih Maka Nabi Yusuf Alaihi Wasallam tentu difitnah seperti itu Dia pun melakukan pembelaan Tidak mungkin diam saja Makanya dia mengatakan Qala hiya rawadatni an -nafsi. Dia yang menggodaku duluan Bukan aku yang merayunya duluan ya, Jadi Yusuf AS membela diri Ya, bahwa aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak pernah memulai dahulu. Dia yang menginginkan diriku, dan Al-Aziz ini orang yang berakal. Ya, dia tahu bahwa yang salah istrinya, apalagi ketika itu ada pembantunya, ada budaknya, ada khadimnya yang sedang membawa anak bayi. Tiba-tiba, anak bayi itu bisa bicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dia bisa bicara. Itulah. Yang Allah firmankan وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا وَشَهِدَ شَهِدٌ min ahliha Dan bersaksilah Orang yang bersaksi itu memberikan kesaksian Kemudian bicara bahawa Yang benar adalah Yusuf dan yang salah adalah Zulaiha Dan syahida syahid maksudnya Orang yang bersaksi ini adalah bayi kecil Yang belum bisa bicara tapi Allah buat dia bicara Kemudian dia pun mengatakan, kami suhu, Kata bayi ini, dia mengatakan, kalau seandainya, kalau seandainya baju gamis itu koyal dari depan. Berarti wanita itu yang benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta Tapi kalau seandainya yang koyak itu bagian belakang Maka perempuan itu telah berdusta dan Yusuf lah termasuk orang-orang yang benar Ternyata setelah dilihat Koyaknya pakaian Nabi Yusuf bukan di depan Tapi di belakang Menunjukkan bahwa Yusuf tidak salah Karena dia tidak melakukan hal apapun Zulaihala yang memulai yang kemudian Menarik baju Nabi Yusuf dari belakang Kemudian koya Subhanallah Ini suami sudah tahu bahwa istrinya yang salah Tapi masih dibela Ya Sehingga dia mengatakan kepada Yusuf Yusuf a'rid an hadha Wa staghfirili innaka kunti minal khatin." Wa Yusuf dah lupakanlah kejadian ini ndak usah lagi diingat-ingat Sudah lupakan yang lalu Sudahlah berlalu dan engkau wahai istriku Meminta ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosamu Karena engkau termasuk orang yang bersalah di sini Lihat bagaimana seorang suami harusnya Al-Aziz Harusnya Al-Aziz ini bijaksana Dia harus menasihati istrinya Dan saya kira kalau di zaman sekarang ada suami Kemudian melihat istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain Apa yang terjadi? Pasti punya kecemburuan Makanya dalam Islam itu Orang-orang yang dianggap dayus itu dilaknat dalam Islam Kata Nabi SAW Salah satu orang yang dilaknat itu adalah dayus Siapa dayus itu? Kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan ketika Keluarganya bermaksiat Ketika istrinya bermaksiat Ketika anaknya bermaksiat Dia tidak punya cemburu untuk mencegahnya sama al-Aziz ini lemah di hadapan istrinya Harusnya seorang suami, harus tegas Harusnya seorang suami harus punya wibawa sehingga dia bisa menasihati istrinya dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kejadian ini diketahui oleh para pembantu dan orang-orang istana sekitar Aziz, maka menyebarlah gosip yang tidak sedap kepada Zulaiha ini. Rupanya istri-istri pejabat yang lainnya, mereka mendengar bahawa Zulaiha telah menginginkan budaknya Padahal dia seorang yang merdeka. Dia pejabat, istri pejabat, orang kaya. Kenapa dia menginginkan budaknya Yusuf? Akhirnya kemudian gosip pun menyebar. Digoreng ke sana kemari. Maka Zulaiha wanita yang cerdas. Dia tidak tahu siapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian Allah Allah menggambarkan di dalam Al-Quran. Waqala niswatun fil Madinah, Imra'atul aziz dan perempuan-perempuan di kota itu menyebarkan isu istri Aziz telah menggoda dan merayu pelayannya pembantunya, budaknya untuk menundukkan untuk dirinya subhanallah ya. kemudian mereka pun mengatakan sungguh wanita itu telah dimabuk cinta dengan Pembantunya, maka kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata Jadi mulailah wanita-wanita, ada yang mengatakan 40 istri pejabat di zaman itu Menggosipi Zulaih yang merupakan istri daripada Al-Aziz Karena perbuatannya Tetapi istrinya Aziz ini wanita berakas Sekarang saya katakan dia orang cerdas Mereka wanita-wanita tidak tahu Bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian dia pun membuat makar. Dia pun membuat jamuan makanan. Dengan menyediakan buah-buahan. Makanan-makanan yang sangat sedap. Kemudian dihidangkan. Diundanglah wanita-wanita itu. Sebanyak 40 wanita-wanita pejabat Mesir. Diundang yang sudah menggosipi dirinya. Maka datanglah wanita-wanita ini. Kemudian duduk berbaris. Di depannya ada buah-buahan dan makanan. Kemudian disuruh untuk memegang pisau masing-masing. Maka ketika itu mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Zulaiha. Ketika mereka sudah memegang pisau masing-masing. Di hadapannya ada buah-buahan dan juga makanan yang lainnya. Tiba-tiba kemudian Zulaiha memerintahkan Yusuf wasallam untuk keluar kepada mereka para wanita itu. Maka keluarlah Yusuf wasallam. Keluar kepada wanita-wanita empat -wanita, puluh wanita-wanita pejabat ini subhanallah apa yang dikatakan Al-Quran ketika Zulaih mengatakan wa wahai Yusuf keluarlah tunjukkan jati dirimu kepada mereka apa yang terjadi falamma ra'ainahu akbarnah waqatta'na aidiyahunna waqulna hasha lillah, Ma ma'hada basharan In illa malakun karim. Apa yang terjadi karim. Ketika Zulaiha meminta Nabi Yusuf untuk keluar menampakkan dirinya di hadapan wanita-wanita itu, maka perempuan-perempuan, istri-istri pejabat yang sedang duduk di depannya hidangan di tangannya pisau, ketika melihat Nabi Yusuf, ketika salatu Nabi Mereka terpesona dengan keelokan rupa Nabi Yusuf, dengan ketampanan Nabi Yusuf dan tanpa sadar mereka pun melukai tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau itu, seraya mereka berkata, "Maha Sempurna Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang sangat mulia." Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Malaikat itu tidak punya syahwat. Artinya, Nabi Yusuf alaihi salat Wasalam ketika keluar menuju wanita-wanita itu, dia tidak pernah memandang wanita-wanita itu. Dia tundukkan pandangannya Padahal wanita di hadapan Nabi Yusuf itu bukan wanita biasa Mereka wanita-wanita pejabat Mereka wanita-wanita yang parasnya cantik rupawan Wanita-wanita tercantik di Mesir Tetapi Nabi Yusuf AS tidak tergoda dengan mereka Tetap menundukkan pandangan Tapi wanita-wanita itu kemudian terpesona dengan Nabi Yusuf Melihat ketampanannya Parasnya yang indah Mereka pun mengatakan Mahadabasyarah, ini bukan manusia In illa malakun karim, Ini pasti malaikat Karena tampannya luar biasa Tanpa sadar mereka pun kemudian Memotong-motong Jari-jari mereka Melukai jari-jari mereka dengan pisau-pisau yang di tangannya Dan tanpa terasa Subhanallah, kenapa? Bukankah kalau orang teriris itu kesakitan? Ini tidak Wanita itu tidak berteriak kesakitan karena Terlukai dengan pisau yang di tangannya Ya kata ulama mengatakan Karena apabila seseorang Melihat sesuatu yang dicintainya Maka itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirinya Lihat Bilal bin Rabah Diadab oleh Allah subhanahu Diadab oleh orang-orang Quraisy Oleh majikannya Karena hanya beriman kepada syariat Rasulullah SAW Dibawa ke padang pasir Kemudian diikat di batu di atas terik matahari yang luar biasa di padang pasir yang gersang kering kelontang yang tidak ada air sama sekali. Tapi Bilal tidak pernah merasakan sakit dan dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Dia ya, karena kecintaannya kepada Allah sehingga melenyapkan rasa sakit, cambukan tuannya dan baru berhenti kalau seandainya tuannya lelah. Maka wanita-wanita ini juga karena melihat ketampan Nabi Yusuf. Akhirnya mereka terpesona Lupa bahwa tangan mereka sudah terlukai dengan pisau-pisau itu Kalimat koto dengan menggunakan tasdid Itu beda dengan kotak. Ya, Kalau koto itu hanya mungkin satu, satu irisan saja Tapi kalau koto itu artinya beriris-iris ya. Jadi melukai itu berkali-kali tangannya dilukai dengan pisau itu Dan mereka tidak merasakan sakit Karena terpukul dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi wassalam Barulah kemudian mereka paham kenapa Zulaiha tertarik dengan Yusuf Wassalam Maka akhirnya kemudian setelah itu terjadi, barulah kemudian Zulaiha mengatakan, قَالَتْ فَذَلِكُنَّ اللَّذِي لُمْتُنَّنِ وَلَقَدْ Ma'amuruhu layus jananna walayakunanna minas sagirin dan istrinya Al Aziz berkata itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tapi dia menolaknya Yusuf menolaknya ya karena dia tahu bahwa perbuatan itu tidak benar perbuatan itu perbuatan fahsyawal mungkar Perbuatan itu tidak menunjukkan akhlak untuk membalas kebaikan Allah. Aziz, makanya Nabi Yusuf, araih, salat, tua, menolak itu, dan seorang nabi maksum akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ketika kemudian Zulaiha sudah menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang halus, tidak bisa juga. Mulailah dia menggoda Nabi Yusuf dengan cara yang kasar, dengan cara mengancam Nabi Yusuf AS dan mengatakan, jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan, saya, dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Dia tidak boleh lagi tinggal di istanaku. Dia harus masuk penjara. Tetapi Nabi Yusuf AS tetap menolaknya dan mengatakan, Qala Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya memma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun dia mengatakan wahai tuhanku penjara itu lebih baik dan lebih aku sukai dibandingkan memenuhi ajakan mereka jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka niscaya aku akan cenderung untuk melakukan keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh kata nabi yusuf wahai muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla maka yusuf pun menolak Permintaan mereka dan memilih untuk Memenjarakannya Lah dari sini Akhirnya suami-suami Dari istri-istri pejabat itu Mendengar Bagaimana mereka Sudah mengkhianati mereka dengan Melihat Nabi Yusuf AS. Makanya mereka takut kalau seandainya Keberadaan Nabi Yusuf itu memfitnah mereka Akhirnya suami-suami mereka sepakat bahwa Yusuf harus dijauhkan dari istri-istri mereka Termasuk Al-Aziz menginginkan Nabi Yusuf dijauhkan daripada Zulayha istrinya Maka para pejabat ini sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara Akhirnya kemudian Nabi Yusuf pun dimasukkan penjara tanpa ada alasan yang benar Dizolimi atas dosa apa Nabi Yusuf dipenjarakan Atas kesalahan apa Nabi Yusuf dipenjarakan tapi begitulah terkadang seseorang diuji diuji untuk dinaikkan derajatnya bahwa di balik ujian ini tentu ada hal yang bisa mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam kala oleh karena itulah maka jangan sedih kalau seandainya Allah Subhanahu wa menguji seseorang karena terkadang di balik ujian itu ada hikmah yang besar baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui karena terkadang ujian itu membawa nikmat bagi orang-orang yang diujinya Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wajalla Lah peristiwa ketika Nabi Yusuf akhirnya diponis masuk penjara. Di situ ada kejadian. Di istana ada kejadian yang sangat heboh. Apa kejadiannya? Di istana itu ada zawak. Zawak itu tukang mencicipi makanan raja. Jadi kalau seseorang membuat makanan untuk raja, tidak langsung dihidangkan ke raja. Tetapi akan didatangkan zawak untuk mencicipi, dikhawatirkan ada racunnya, Kemudian menjadikan raja mati. lah Ketika itu, Zawak ini sedang mencicipi dua makanan. Satu berupa asir, minuman peras, dan yang satunya roti. Kemudian dimakannya roti itu. Setelah makan roti, kemudian dia minum asir. Tiba-tiba setelah makan roti dan minum asir itu, kemudian matilah Zawak ini. Meninggal dunia. Ya ada kemungkinan mungkin di antara roti dan asir itu, Minuman perasan itu atau mungkin bahasa kitanya jus Mungkin diracuni atau mungkin salah satu Makanan itu ada racunnya Entah di minumannya atau mungkin di rotinya Akhirnya meninggallah dawak ini Yang tukang mencicipi makanan raja ini Kemudian tersangkanya adalah Imah yang membuat roti Ataupun yang membuat minuman Maka ditangkaplah kedua-duanya Dan dimasukkan satu penjara dengan Nabi Yusuf Assalamualaikum lah akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ini. Wadakalama akusij fatyan, qaul ahduhuma, inni arani, aasiru khamran, wa qaul inni arani, ahmilu taqulu minhu, bi na ta'wilihi, inna lana raka dan bersama dia masuk maksudnya Bius masuk ke dalam penjara masuk pula dua orang pemuda dalam penjara itu pembuat roti dan pembuat minuman yang dengan sebab keduanya meninggallah tukang cicipin makanan itu salah satu keduanya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mimpikan jadi keduanya bermimpi ya baik yang tukang membuat minuman raja ataupun Tukang membuat roti makanan raja Bermimpi kedua-duanya Di antara mimpinya Salah satunya berkata Sesungguhnya aku bermimpi Memeras anggur Dan yang lainnya berkata Aku bermimpi bahwa Roti di atas kepalaku Membawa roti di atas kepalaku Sebagiannya dimakan burung Berikanlah kepada kami takwilnya wahai Yusuf Sesungguhnya kami memandang dirimu Termasuk orang-orang yang berbuat baik Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi mentakwilkan mimpi keduanya. Yusuf pun mengatakan: Qala la ta'amun turzaqani illa nabbatukum bi ta'wilihi qabla an ya'tikum rabbi inni taraktu millata qaumi la yu'minuna billahi wa hum kafirun. Yusuf berkata: makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah mendapatkan atau telah mendapat telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu itu sebagian dari yang diajarkan Tuhanku sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhir sebelum Nabi Yusuf alaihi salatu mentakwilkan Mimpi keduanya, maka Nabi Yusuf mulai berdakwah, mendakwahkan dakwah tauhid agar keduanya masuk ke dalam Islam. Karena Yusuf tahu nih, salah satu dari keduanya akan diponis mati. Karena salah satu keduanya telah meletakkan racun, kalau seandainya tidak dimakan zawak, tentu raja akan mati. Ya, tapi karena kemudian yang mencicipi dulu adalah zawaknya, maka dia yang meninggal sebelum sampai ke makanan raja itu. Dan Yusuf tahu kalau kedua-duanya keluar dari penjara pasti salah satunya akan dibunuh karena sudah berani meracuni raja. Ya. Makanya Nabi Yusuf Alaihi Salam ingin mendakwai keduanya, ingin mengajak keduanya ke dalam Tauhid. Makanya Nabi Yusuf Alaihi Salam mulai berdakwah kepada keduanya, mengajak mereka berdua kepada Tauhid. Dan dia mengatakan, وَالْتَابِعُ مِنْ لَتَأَبَّى إِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقُ yaqub Anu an dan aku mengikuti agama nenek moyangku ibrahim abai ibrahim kemudian juga Ishak. kemudian yaqub tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala intinya bahwa Nabi Yusuf terus mendakwai orang ini tapi tidak dijelaskan dalam Al Quran apakah keduanya kemudian masuk Islam ikut ajar Nabi Yusuf Alaihi Ssalam yang jelas bahawa Nabi Yusuf Alaihi Salam berusaha untuk berdakwah kepada keduanya sebelum mentakwilkan mimpinya. Karena Yusuf tahu bahawa salah satu dari keduanya pasti akan di, diburu. Ya. Mula setelah itu, Nabi Yusuf Alaihi Salam mentakwilkan mimpi keduanya. Apa takwilnya? Ya sahibai Sijni, Amma Ahadukumah, Fayaski Rabbahu Khamra, wa Amma akhar Bayus labu fatakulu tairomin roksi kudial amrol ladifihi tas taftian wahai kedua penghuni penjara salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamer bagi tuannya artinya akan bekerja lagi akan bekerja lagi untuk apa namanya membuat asir minuman khusus raja tetapi yang satunya lagi kata Nabi Yusuf a. S. akan disalib akan dibunuh, kemudian akan disalib. Lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya. Ibi Yusuf AS mengatakan, yang satunya selamat, yang satunya akan dibunuh, disalim, kemudian akan dimakan separoh kepalanya oleh burung. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Wa Waqala lilladhi dhanna anna gunajin minhuma, udhkurni inda rabbik. Dan dia pun Yusuf berkata kepada orang, yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah kepadaku, kepada, kepada Tuhanmu. Nanti, kalau kau sudah keluar dari penjara, jelaskan bahwa aku yang mentakwilkan mimpi kalian berdua. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan kepada Yusuf, kepada tuannya, karena itu dia, Yusuf, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Artinya, bahwa... Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, setelah memberikan takwil mimpi itu berharap dengan kemudian bagi orang yang selamat ini menceritakan perkara itu kepada tuannya kepada rajanya mudah-mudahan dia bisa keluar dari penjara akan tetapi Allah takdirkan keinginan Nabi Yusuf sebagai tidak sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala Allah ingin menyelamatkan Nabi Yusuf dengan dirinya sendiri Allah yang akan menyelamatkan nanti ya yeah. dengan cara apa dengan cara takwil mimpi. Jadi ketika betul-betul dua orang di penjara ini keluar. Maka apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf Wasallam menjadi kenyataan. Rupanya yang menaruh racun kepada makanan itu adalah pembuat roti itu. Jadi dia membuat roti hendak membunuh raja dengan cara meletakkan racun. Tetapi kemudian roti itu keburu dicicipi oleh zawak. Maka zawaklah kemudian yang. Meninggal dunia Akhirnya setelah keluar penjara dia pun dieksekusi mati Kemudian disalib Dan sebagian kepala yang dimakan burung prasis seperti takwilnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Ada pun yang suka membuat air sembuh, Suka membuat asir selamat Sehingga tidak dibunuh Karena tidak berbuat jahat Tidak meletakkan racun untuk raja Akhirnya kemudian Dia pun lupa nasihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Akhirnya Yusuf pun terpaksa harus mendekam di penjara lebih lama lagi sampai 10 tahun setelah kejadian itu Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam tetap dalam penjara subhanallah di penjara tanpa ada salah di penjara tanpa ada alasan ini kezaliman ya hasadnya para pejabat Mesir ya karena di kemudian wanita-wanita itu tertarik dan terpesona dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam ini kezaliman ya lah ketika itu Allah subhanahu wa taala takdirkan sang raja bermimpi Sang Raja bermimpi Makanya saya katakan Kisah Nabi Yusuf ini unik Permulaan kisah bicara mimpi Dan sekarang kita masuk Pertengahan kisah juga Bicara mimpi Dan nanti di akhir kisah pun Bicara mimpi Lah, Sang Raja ini bermimpi Apa mimpinya? Wa al malikum Ini ara sab'a siman Ya'kuluhunna sab'u ijaf Wa sab'a hudrin ahlami dan raja pun berkata kepada para pemukanya Sesungguhnya aku bermimpi semalam melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus ini mimpinya aneh harusnya yang gemuk memakan yang kurus Ini pula yang kurus memakan yang gemuk Dan sapi itu tidak mungkin memakan sapi Mana ada sapi makan sapi Sapi bukan kanibal Sapi bukan memakan daging Sapi itu memakan rumput Makanya mimpinya aneh Kata Raja dia mengatakan Sesungguhnya aku bermimpi melihat Tujuh ekor sapi betina yang gemuk Dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus Bukan itu saja Tujuh tangkai gandum yang hijau Kemudian menyatu dengan tujuh tangkai yang lainnya yang kering. Kemudian raja mengatakan, "Wahai para pemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku ini. Jika kalian bisa mentakwilkan mimpiku, tetapi para pejabat itu mengatakan, 'Mimpi-mimpi itu hanyalah cerita kosong,' dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpimu. Ah, itu hanya sekedar nyanyian-nyanyian tidur saja." Itu hanya bunga-bunga tidur saja. Tidak usah didengar, wahai raja. Tapi raja ini bermimpi bukan sekali. Berkali-kali dengan mimpi yang sama. Makanya dia terus meminta agar pemukanya itu mencari orang untuk bisa mentakwilkannya. Lah kebetulan yang keluar dari penjara yang selamat dan tidak dibunuh itu. Karena dia memang tidak berbuat jahat, tidak meletakkan racun pada minuman. Dia teringat bahwa di penjara itu ada seseorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Akhirnya dia bertemu dengan raja... Kemudian bercerita bahwa aku bisa mentakwilkan mimpimu, tapi aku harus menanyakan kepada orang yang di penjara itu maksudnya Nabi Yusuf Alaihi Salatu Wassalam. Akhirnya sang raja pun mengizinkan agar dia datang ke penjara. Selepas sampai di penjara, dia mengatakan kepada Nabi Yusuf Alaihi Salatu Wassalam, Yusuf Ayuh Hasidik, Af'tina fi sab ibaqaratin siman, ya kuluhuna sab uinjab, wa sab isumbulatin hudrin wa uchraya bisat. La ali arjilan nas la allahum Yusuf wahai orang yang sangat dipercaya terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus kemudian tujuh tangkai gandum yang hijau kemudian menyatu dengan tujuh tangkai yang lainnya yang kering agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui takwil mimpi sang raja maka Yusuf alaihi salatu mulai mentakwilkan mimpinya dan mengatakan tazra'una sab'as sinin da'aba famahasadtum fadruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ta dan dia pun Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut sebagaimana biasa kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk yang kalian makan artinya Nabi Yusuf ingin katakan bahwa tujuh tahun setelah ini akan terjadi kekeringan Akan terjadi paceklik hebat Akan terjadi kelaparan Akan banyak kemudian sapi-sapi yang tadinya gemuk menjadi kurus ya, Akan terjadi kelaparan di mana-mana Makanya tujuh tahun dari sekarang harus dipersiapkan Lah akhirnya kemudian setelah mendapatkan takwil mimpi itu Maka orang yang memeras anggur itu kemudian mendatangi sang raja Kemudian menceritakan takwil mimpi Nabi Yusuf Alaihissallam senanglah raja. Kemudian raja pun memberikan imbalan kepada Nabi Yusuf Alaihissallam untuk bebas, untuk bebas dari penjara. Tapi Nabi Yusuf Alaihissallam tidak mau bebas begitu saja. Ya. Tidak mau bebas begitu saja. Dia ingin kasusnya terungkap, bahwa dia tidak salah. Yang salah itu adalah zulaiha. Yang salah itu adalah wanita-wanita yang sudah Merayunya, yang salah itulah pejabat-pejabat yang sudah masukkan dia ke penjaranya. Ya. Jadi dia tidak mau kemudian keluar begitu saja. Akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatul meminta kepada sang raja untuk memberikan alasan bahwa dia tidak salah, dia tidak berbuat zolim sehingga harus masuk penjara tanpa alasan. Maashurul muslimin, muslimin yang dimuliakan Allah ta'ala Kemudian dipanggilah oleh sang raja ini Zulaiha kemudian 40 wanita-wanita pejabat termasuk juga suami-suaminya ya, kemudian ditanya raja langsung yang mengadili ini dan mengatakan ma khatbukunna idrawat tunna yusuf an nafsihi kulna hasha lillah ma alimna alayhi min su qalat imraatul aziz al ana khas khass al haqq ana rawatuhu an nafsi Wan Nahu lamina sawdikin. Raja pun berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian? Mereka berkata, Mah sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Lalu istri Aziz mengatakan, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dari sini terungkap kasusnya Karena bagaimanapun ketika Wanita-wanita itu Melalui Nabi Yusuf AS, Ada bukti di tangan-tangan mereka Berupa luka-luka pisau-pisau -luka Goresan-goresan pisau, -pisau, goresan -goresan pisau Berkali-kali Sehingga luka-luka itu tidak mungkin Kemudian hilang begitu saja Dan itu menjadi bukti bahwa Mereka yang salah Menggoda Nabi Yusuf Hendak menjerumuskan Yusuf kepada keburukan ya, Tetapi Tetapi Wanita-wanita itu tidak mengakui Kecuali Zulaiha Betul-betul dia bersaksi dengan saksi yang jujur Dan mengatakan memang aku yang salah Aku yang menggodanya Lah kejadian ini ma'asyur al-muslimin Tentu menghebohkan istana ya Akhirnya para suami pun Mereka marah kepada istri-istri mereka Dan Nabi Yusuf salam pun akhirnya terbebas dari penjara Dan Allah yang mengeluarkannya Dengan apa? Dengan ilmu Nabi Yusuf Alaihi a.s. berupa mampu mentakwilkan mimpi Dari sini menunjukkan fadilah ilmu Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak memiliki ilmu Tentu dia akan selamanya hidup dalam penjara Tapi karena dia memiliki ilmu Dengan ilmu itulah dia bisa keluar dari penjara Maka penting seseorang itu telah boleh ilmi Menuntut ilmu Karena ilmu itu bisa menghindarkan seseorang dari keburukan Seperti Nabi Yusuf Alaihi a.s. Maka kondisi kerajaan pun berbeda karena Yusuf alaihi salatu bukan hanya mampu mentakwilkan mimpi tapi dia juga mampu dan diberikan kepiawaian untuk mengelola sebuah perekonomian negara. Maka dengan kejadian itu raja pun kemudian uh, apa namanya merubah posisi-posisi pejabat-pejabat itu. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu diberikan kedudukan oleh sang raja sampai sang raja mengatakan waqalal maliku tunibihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka alyawm ladaina makinun amin dan sang raja berkata bahwa yusuf bawalah yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku dia sudah jadi orang pilihanku ketika sang raja telah Berdialog dengan Nabi Yusuf, dia pun berkata Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan engkau orang yang paling dipercaya. Artinya, ketika kemudian Raja berdialog tentang soal takwil mimpi, kemudian Nabi Yusuf Alihussalaatuasalam menjelaskan takwilnya bahawa akan, akan di, di masa depan akan terjadi begini, begini, begini. Kemudian solusinya begini, begini, begini. Sehingga Raja terpukau, tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salatu dengan masalah yang diterangkannya kemudian juga keluar keluar per, permasalahan artinya mengeluarkan di permasalahan besar, Yusuf tahu dari situlah raja kemudian menjadikan Nabi Yusuf alaihi salatu diberikan kedudukan tinggi di hadapan sang raja, makanya raja mengatakan, sekarang kau mau apa mau ku tempatkan di mana kau mau jabatan apa ya Makanya Yusuf alihi salam mengatakan قَالَ جَالَنِ أَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَافِدٌ إِنِّي حَافِدٌ عَلِيمٌ Yusuf pun berkata jadikanlah aku benda harawan negara Mesir karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan mengetahuinya. Karena begini, tentu posisi apa namanya benda harawan yang memegang harta kekayaan negara tentu tidak sembarangan. Ya, karena bisa saja mungkin seseorang itu salah kelola Diberikan kepada orang yang tidak layak Ataupun harusnya diberikan kepada yang layak Kemudian diberikan yang tidak layak Atau mungkin korupsi dan begitu seterusnya Tapi Nabi Yusuf alaihi wassalam punya kepercayaan dia sanggup Sanggup untuk memegang jabatan itu Karena dia hafidun alim Bisa atau pandai menjaga Dan dia mengetahui cara bagaimana mengelola harta negara supaya tidak hilang dan berkembang. Akhirnya kemudian sang raja pun mengangkat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. dialah menjadi orang yang kedua setelah raja yang sebelumnya Al Aziz diturunkan jabatannya, Yusuf naik pula jabatannya menjadi bendaharawan negara, mungkin bahasa kita mungkin menteri ekonomi atau apalah menteri keuangan gitu ya yang memegang uh, harta kerajaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini Berubahlah nasib Nabi Yusuf Alaihissallatullahsalam. Wa asa antakrahu shay'an, wa huwa khairulakum. Terkadang sesuatu yang anda anggap benci itu rupanya sebuah kebaikan. Ujian demi ujian ditimpakan Allah kepada Nabi Yusuf Alaihissallatullahsalam. Mulai daripada hasadnya 10 saudaranya, kemudian memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian dibawa oleh para pedagang, kemudian dijual dengan cara murah, kemudian mendapatkan ujian. Dirayu, digoda oleh perempuan Aziz dan para perempuan pejabat-pejabat Mesir Akhirnya harus masuk mendekam di penjara Selama bertahun-tahun Tanpa adalah alasan yang benar Tetapi dengan kesabarannya Nabi Yusuf AS diangkat derajatnya oleh Allah Dan sekarang dia menjadi bendaharawan Mesir Menjadi orang yang menentukan nasib Perekonomian Mesir tujuh tahun ke depan Bahkan mungkin puluhan tahun ke depan dan Nabi Yusuf Adihi Shallallahu Wasallam berhasil sehingga raja sangat percaya dengan Nabi Yusuf Adihi Shallallahu Wasallam. Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Yusuf Adihi Shallallahu Wasallam memegang benda harawan Mesir? Apa yang terjadi dengan? Uh, apa namanya ayahnya Ya'qub alihi salatu wassalam Apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya Yusuf alihi salatu wassalam Tentu ini pembahasan yang sangat panjang Nanti Insyaallah kita akan lanjutkan lain kesempatan Mudah-mudahan ada manfaatnya Subhanakla bihamdika Asyadu Allah ilaha anta